Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin membuat nasi goreng enak tapi simple Ini bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah cabe, bawang dan sosis ma basok dan bawang yang udah digoreng sama cabe jablay Oke. Okay. sudah dipotong mari kita goreng oh, panaskan dulu wajan brodi dan masukkan bawang goreng tadi dan telur uh panas tecap ikan sedikit masukkan saya Masukin nasinya. Pakai senggol kembali bumbu garam secukupnya saja rasa secukupnya penyedap rasa lada bubuk kasih juga ini jangan lupa bawang goreng bawang putih ini ada fermentasian dari ebi hmm, banyak dan sebagainya lah kasih lalu nah, langsung masing lagi kasih api jangan gede-gede, sampai bumbunya tercampur rata, sekilanya udah cukup rata, kecilin apinya matiin, ambil secukupnya, rasain gimana rasanya. Langkah terakhir, kasih kecap secukupnya saja Aduk lagi, kasih api sedikit Aduk Sampai kecapnya menyatu, Menyebab Oke, kalau sudah di Kecilin api, masukin lalu bisa disajikan kita Bakar. Hmm. Batang, Bre. Ini penampakannya. Ken lele lele lelet. Ken lele lele Mari saya coba, Bre. Ya. Enak, Bre? Gimana? Enak, enak. Enak. Mungkin simpel sih, Bre ini nasi goreng apa namanya simple rasanya enak kampung. kampung kita coba nasi goreng kampung yang kita pakai ayam ya enak hmm, rasanya sama aja sih seperti nasi goreng biasanya tapi pedasnya Hasilnya dulunya dapat enak-enak mentah. Jangan lupa, mampir di dapur garis yang ketepatan di Bogor, Bogor Raya, eh, Lodaya, Lodaya, 06 Enam, eh, penjaring. apa ya, eh, Lodaya. Thank you Jangan lupa klik subscribe And comment